mencari masterpiece Tino. Nah, kalau mendari masterpiece kan harusnya kita kita ini uh, melihat satu per satu semua karya Pak Don Nah, itu kan tidak mudah. Uh, apalagi melihat karya aslinya, artinya bukan reproduksi. Reproduksi aja uh, saya kira tidak tidak semuanya bisa dilihat. Masih untung ada buku Visualisolnya Amir Tidaka. Ada bukunya untuk tentang Sujolino Sang Menggambar Dan ada satu lagi, arsip dari Hara Dari Iva'ah iva, iva. banyak Ipa panjang <tipan> <tipan> Dengan segala keterbatasan itu, saya mencoba memenuhi permintaan Iva'ah Bagaimana sih sebelumnya master itu Suatu saat Afandi gagal melukis suasana Sebuah jalan di Jepang Karena polisi melarangnya Lalu ia siram Kanvas itu dengan minyak Dihapus kotoran kototan Di kanvas yang belum berkutuk Afandi pulang hotel Lalu dengan marah ia melukis wajahnya sendiri Ini diceritakan dalam Buku Afandi oleh Umar Kaya Menurut saya potret Gwi gagal melukis ini Adalah salah satu masterpiece Afandi Wajahnya kalau Anda pernah lihat, sayang sekali saya tidak mengusulkan beberapa sehingga tidak bisa ditayangkan di sini. Wajah ini, berbeda dengan putra-putra? Biasanya wajah itu mengkerut seperti menipis pipinya seperti jatuh ke bawah, itu karena dia marah dan murung. Kemudian latar belakangnya dibiarkan kosong, tetapi tidaklah diputihkan pas karena di situ ada bercak-bercak bekas minyak. Menurut saya, karya ini memenuhi konsep Sujono tentang lukisan adalah jiwa tetap. Ketika itu saya kira, Abadi benar-benar membutuhkan penyaluran amarah yang mendadak muncul dan ia menemukan subjek yang cocok, wajahnya sendiri. Amarah itu pun tersarungkan lewat tangannya yang dia demikian hafal untuk ibu wajah berkepala putak dengan ragut jarang yang awut -autan itu. Ini sebuah karya yang lahir karena kebutuhan dan dikijawatahkan oleh tangan yang sudah menyatu dengan jiwa dan dengan objek yang sangat dikenal Buksiannya Putra Dedy yang kesetiaan kalian. Jadi dia sudah hafal betul tentang dunia. Uh, jadi kira-kira ini, kalau mau diuruskan, Saya tidak berangkat, masuk ke dalam karya-karya Pak John dari potret diri Ahmadine tersebut sebuah karya yang menurut saya sangat mewakili penulisan sebagai jiwa teman ada dua hal setidaknya mendasari terciptanya karya tersebut pertama, adanya kebutuhan mengekspresikan mengejuatakan atau apapun istilahnya yang bergejolah dalam jiwa yang kedua kerja mengijawatakan itu berbekal hal-hal yang membuatnya mudah menjadikan yang berikutulah menjadi wujud yang tetap nah dengan dengan bekal itu kemudian saya melihat lihat kembali reproduksi lukisan Pak John di buku Visible Soul sambil mengingat-ingat lukisan-lukisan Jono yang pernah saya lihat rasa-rasanya sejumlah karya Sujohino ya, sujono ada yang memenuhi dua hal itu kebutuhan dan hal-hal yang mendukung terciptanya karya yang kota uh, Sedikit cimpang, saya enggak, itu kebutuhan atau apa, atau saudara sudah tahu uh, Untuk membahas sebuah seseorang, uh, seorang dengan karyakarya, di Indonesia ini tidak mudah Seperti tadi saya katakan, untuk melihat karya depan labu terbuka yang disimpan oleh Mikael Susanto di Istana Presiden di Bogor, itu pun susah. Mesti minta izin dia, dia minta izin sih ya lah, susah ya. Nah, itu sebabnya saya membuka, mengapa sejarah seluruh Indonesia itu susah ditulis Karena untuk melihat saya, misalnya, mau melihat karya-karya Pak John, karya apa dia yang lama itu kemana? Begitu lupiah itu dibuat oleh kolektor, ya sudah, hilang, semua hilang. Kecuali kalau kolektor itu bernama <coughs> ya, barangkali kita masih tidak melihat tapi kolektor-kolektor yang lain pada umumnya itu tertutup atau ya sepertiga tertutup atau, atau dua per tiga tertutup yang setengah itu pun jarang sekali padahal kalau menurut tradisi penulisan atau menurut presiden yang pernah terjadi di Itali sejarah pertama di Itali itu namanya George Giorgio Vasari dia baru bisa menulis ini di abad ke-15 kalau menurut saya. dia baru bisa menulis ketika para kolektor Italia itu membuka koleksinya mengaturnya di sebuah ruangan dan mempersilahkan mula-mula orang tertentu kemudian untuk umum, dan baru ketika itu sejarah seni rupa Italia bisa ditulis, itu di abad 15. dan bertolak dari situlah konon, menurut yang saya baca, karena saya belum pernah dan saya tidak hidup di zaman itu. kelahirnya uh, museum itu dari dari dari kasus itu. nah rumanya mestinya di Indonesia dimulai dan ada yang sudah mulainya di Magelang, namanya Kohongjun, tetapi ya, ada kasus dan kemudian rame. Uh, jadi ketika melihat-lihat kembali reproduksi Indonesia Sujono itu di tengah jalan Uh, yaitu tadi bahwa ada dua hal yang memenuhi persyaratan sebuah karya masterpiece: uh, kebutuhan dan hal-hal yang mendukung terciptanya karya dengan popular. Uh, yang kemudian terpikir oleh saya, tak, apakah sembarang kebutuhan itu bisa melahirkan karya besar? Apakah tidak ada sesuatu yang lain? Uh, saya mula-mula, saya, saya menduga mestinya ada. Karena kalau tanpa dukung yang lain, itu kebutuhan itu ya, ya, ya bisa berbeda-beda kan. Saya butuh makan dan saya butuh mengekspresikan kegagalan saya, mungkin bisa berbeda. Nah, saya mau bertulang dari ini. Yang saya ingat, yang pernah saya baca di sebuah majalah lama, judul ini adalah Enggak tau nih Mas, Mas, Mas Tejo bisa mengoreksi Yang saya ingat judulnya ini, Depan Kelambu Terbuka Di dalam koleksi Bung Karno menjadi Di Depan Kelambu Terbuka Dalam buku ini menjadi Di Balik Kelambu Terbuka nah, yang mana yang, yang betul Mas Tejo? Yang betul ya, yang di Depan Kelambu Terbuka Pakai dia ya? Karena ingat saya yang pertama-tama saya baca itu Depan Kelambu Terbuka, enggak pakai di. Oh, Oke, okay. jadi di depan pelabu terbuka. Menurut saya di depan pelabu terbuka ini adalah salah satu masterpiece pahorn. Meski saya baru sempat melihat reproduksinya belum kaya yang sebenarnya. Yang pertama terkesan pada saya bahwa keseluruhan kanvas menyarankan sebuah uniti, sebuah kesatuan yang utuh. Keping-keping bidang saling mendukung, menyatu dengan garis-garis. Ini tentu subjektif, ya, kita bisa cari itu, tapi Ya, menurut saya begitu Sedangkan sebagai fokus adalah wajah sang perempuan yang ekspresif Nah, menurut saya wajah inilah jiwa tanpa itu Dan tafsir Sujono tentang apa yang ada dalam jiwa sang perempuan Itu menurut saya sangat mendarat Sujono sangat memahami uh, Subjek ini Di dalam buku Sudara, dan aku yang ditulis oleh Ibu Mia Gustaf Itu ada cerita yang kira-kira bisa kita simpulkan Bahwa hubungan Pak John dengan perempuan ini memang sangat dekat dan serius gitu ya uh, Nanti bisa dibaca buku-buku di buku itu Nah, nah wakti mas Jadi dengan pemahaman Pak John itulah maka dia bisa melahirkan Dengan dorongan kebutuhan itu Menjadi sebuah kebutuhan Yang berbobot Maka disitu Maka lukisan ini mewakili konsep jiwa kita Itu tadi Nah beberapa lukisan yang lain Lebih kurang yang bisa Disejahatkan dengan di depan lampu terbuka saya adalah Cap Gome Ada sumbernya? Ada Cap Gome Kemudian Seko Seko apa? Seko ya? Seko Terus ada High Level Terus ada si Optimis Kemudian ah, ini, ah, ini, ini ini High Level Kemudian ada si Optimis Ada lagi sejuta bintang di langit Ini ada Orkes itu tadi Terus ada bus kota. Banyak. Kemudian ada Kepala Gumbal Kemudian orang Indonesia menelepon Nah dari karya-karya dari yang saya sebutkan tadi Ternyata kalau kita golong-golongan gitu ya Ternyata sebagian besar lukisan yang menurut saya masterpiece tadi Itu mempunyai persamaan dalam hal-hal yang mendukung karya itu dengan perbedaannya di depan kelabu dan seko. Persamaan tersebut menurut saya adalah bahwa lukisan-lukisan itu adalah kain yaitu melebih lebihkan hal-hal dengan kocak yang paling top, high level. Sebagai pelukis Pak John, sebagai perupa karena dia masuk juga kan. Pak John tentu saja berharap pamerannya dikunjungi banyak orang dan dibeli. Namun, dalam high justru Pak Tuan menjadikan penonton, mungkin juga calon pembeli, atau calon kolektor dalam pameran itu, sebagai bulan-bulanan ejek-ejekan. Aja uh, orang-orang ini kan, nonton pameran, uh, bisa disimpulkan bahwa ini orang-orang yang serap pura-pura tahu, gitu. sok tahu, gitu, serok. Nah, padahal kan Pak Tuan mengharap bahwa mereka inilah yang akan membeli karekan ini, kan? nah, jadi menurut menariknya di situ. Jadi bisa saya sembuhkan bahwa ketajaman Pak John melihat hal-hal yang tidak benar dan disampaikan dengan kocak adalah yang menjadikan kebutuhan itu uh, menjadi berbobot. Dan karena itu berbobot, ya, karya-karya yang sebut itu. Nah dengan membandingkan karya-karya itu -karya dengan dengan karya yang, ya, ya. dalam perkembangannya, Pak Jon itu tidak mempunyai satu kayak Ada kelompok yang menurut saya banyak masterpiece-nya Ini adalah karya-karya yang karikatural ini tadi Kemudian ada karya yang kelompoknya kelabu terbuka Artinya potret dengan digambar uh, realis, tetapi tidak, tidak, tidak sangat realistis juga tidak Lebih ekspresif nah, Kemudian ada kelompok Yang oleh Pak John sendiri disebut Real realisme. Ini realisme yang sebenarnya Itu dilukis kira-kira tahun 50an Yang kelompok tadi yang ada Putra tetangga, orang berdiri dengan Dengan pelatar uh, belakang gedek dan lingkar Ada satu, ada, ada satu lagi Temannya ini uh, Apa ya Nah, di dalam sebuah kampung itu ada suasana kampung, ada, <tuh> ada kereta bali, kemudian ada ada seseorang di kereta. Nah, kalau kita kalau saya membandingkan karya-karya yang karikat karikatur hari dengan yang realistik ini, buat saya menjadi lebih menol men lebih meyakinkan saya bahwa karya-karya karikatur al pak Joni, ya itulah pak John. itulah master karikatur sebab karya-karya ini kan menjadi manis sekedar untuk mengejar kepersis kepersisan dengan bentuk-bentuk uh, yang dilihat mata, ya nah, menurut saya ini kehilangan jiwa ketoknya. Apakah saya bisa sampai di situ? Nanti dilanjutkan dengan saja kan ya, Jadi kira-kira oke. Okay. Jadi kira-kira ada dua kelompok yang menurut saya di situ ada masterpiece bajul. Pertama adalah yang karikatural -kari tadi. Yang kedua, kelompok yang ekspres ekspresionistis seperti di depan Kelamu Terbuka Di depan Kelamu Terbuka ini teman-temannya banyak Misalnya, uh, potret diri istri Pak John Baik ibunya atau kemudian ibu Rus Wangi dan anak-anaknya Menurut saya itu termasuk kelompok itu Tetapi yang paling top adalah di depan Kelamu Terbuka meskipun ini sama-sama lahir ini, uh, dari yang saya sebut Pak John akrab dengan ujiannya dan tahu permasalahannya dan ada pemicunya ketika ia melukis ibu ketika dia melukis depan telah muterbuka itu ada ceritanya di Mia Busta ada, ada uh, konflik itu sebelum Pak John menikah dengan ibu, ibu Mia Busta orang itu adalah Uh, saya tidak tahu di, di, di, di nikah apa tidak, tapi mereka pernah rumah, Ada cerita perempuan hilang, dicari Pak John di seluruh Jakarta barangkali ya Iya, di seluruh Jakarta, sepuluh apa tidak, saya lupa Nah, dengan anak-anak dan istri juga ada hubungan seperti itu Misalnya, kalau siapa gitu ulang tahun, salah-salah putranya Agia Lugin Nah, tetapi dorongan, dorongan untuk, dorongan kebutuhan untuk melarikan karya itu kalau kita bandingkan yang di depan pelabuhan misalnya sebut aja siapa ya? Maya ya. Maya ulang tahun itu kan menurut saya berbeda. Problemnya itu berbeda. Nah di situlah terjadi yang namanya yang saya sebut uh, praktis ya I'm, I'm, I'm, agak awur saja yang berbobot. Jadi kepujuan yang berbobot ini menjadi berbobot kalau masalahnya itu menjadi serius. Ya. Kalau segedar bahwa anak saya ulang tahun, maka saya lukis itu seperti tidak ada masalah. Meskipun dia terhadap dengan anak itu, dia tahu permasalahannya. Sehingga memudahkan jiwa kita untuk mau dalam di dalam lukisan Dibandingkan dengan ada permasalahan yang seru seperti uh, depan kelambu tadi, ya, akan hasilnya akan berbeda. Akan lebih, dia uh, ya, lebih inspiratif, memberikan sesuatu, memberikan untuk diri, dipikirkan, dan sebagainya. Yang kedua yang dari ini ada ini lebih lebih kepada ide. Lebih kepada pemikiran-pemikiran, bacot, -pemikiran, orang ini orang-orang ketika -orang seni itu sebenarnya serop begini dan lain-lain. Juga -lain. mengkarikaturkan keadaan di dalam kota. Nah, nah, kalau kalau kita mau bandingkan sebenarnya lukisan lukisan seperti itu ada yang melanjutkan meskipun hanya beberapa kaya dan sebentar yaitu itu saudara Sri Sudarsono si si si si itu pernah mem membicarakan usaha-usaha yang itu adalah kelompok raden kemudian ada tugas-tugas hijau itu mengaturkan para dosen yang tunggu pada peraturan NKKPKK waktu itu dan itu menurut saya di di belakangnya adalah kekuatan militer sehingga dosen-dosen itu dikayakan sebagai e, program, program doktor, doktor berpakaian hijau kira-kira. Uh, mungkin belum cukup belas, tetapi boleh ditanyakan dan boleh tanya apa saja. Sekian saja terima kasih.